Hai. Di video ini kamu akan berlatih menjawab 15 soal TOEFL structure bagian sentence completion. Satu soal dijawab dalam waktu 36 detik ya. Let's start. Untuk nomor satu ini, seperti biasa, kita perlu menemukan mana subjek dan verbnya. Salah satu tipsnya adalah kalau kamu menemukan preposition seperti in, maka coret saja kata-kata setelahnya karena kata-kata setelahnya tersebut kemungkinan bukan berfungsi sebagai subjek dan verb, kemungkinan berfungsi sebagai object of preposition. Setelah koma ini kita menemukan ismen, Isman adalah noun dan berfungsi sebagai subjek. Coba kita temukan apakah ada verbnya setelah bagian kosong ini. Inexpensive brownie box cameras, cameras ini adalah noun atau plural noun kemungkinan berfungsi sebagai objek kalimat ini. Dapat disembuhkan bahwa kalimat ini tidak memiliki verb. Pilihan A, it adalah subjek, develop adalah verb. B, it adalah subjek, was developed adalah verb. C, develop adalah verb. Lebih tepatnya pas simple verb. Developing adalah present participle atau verb ing. Nah, karena kalimat ini hanya memerlukan verb saja, maka jawabannya adalah C. Oke, okay? kita lanjutkan ke soal nomor 2. Kalau nomor dua ini kita lihat bagian kosongnya, lalu setelahnya kita menemukan adanya discovery, noun. Nah, kalau kita menemukan noun, tapi bagian kosongnya adalah di belakang noun tersebut, kemungkinan discovery ini adalah objek. Lalu kata-kata setelah preposition, kita coret saja, karena semua kata-kata setelah preposition ini berfungsi sebagai object of preposition. Berarti kalimat ini hanya memerlukan subjek dan verb. Kita lihat pilihan jawabannya ya. Geologist reports itu adalah noun phrase. The reports of geologists ini adalah noun dengan noun. Kemungkinan besar kalau the reports ini hanya bisa berfungsi sebagai subjek saja. Begitupun juga dengan geologist reports ini hanya bisa berfungsi sebagai subjek saja. Geologist report geologis sebagai noun atau plural noun bisa berfungsi sebagai subjek report sebagai verb sedangkan geological report geological adalah adjective atau kata sifat reports adalah noun dan kemungkinan hanya bisa berfungsi sebagai subjek atau objek seperti halnya pilihan C dan d ya. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Karena di kalimat ini kita memerlukan subjek dan verb. Geologis itu adalah subjeknya, lalu report itu adalah verbnya. Berlatih menjawab soal toefl structure seperti tadi, tentunya akan bisa meningkatkan pemahaman kamu tentang grammar yang baik dan benar. Nah, saya sih menyarankan kamu untuk bisa menerapkan pemahaman grammar kamu itu untuk meningkatkan speaking skills menggunakan aplikasi dari Elsa Speak karena kamu tidak hanya bisa berlatih untuk mengetahui pronunciation yang benar, berlatih conversation dengan berbagai macam speaking topics, tapi yang paling menarik, kamu bisa menggunakan fitur Beat the IELTS test, di mana kamu bisa berlatih menjawab soal-soal IELTS menggunakan struktur kalimat dengan grammar yang benar. Why do you do those activities? At first, my motivation was to get in shape and be healthy, but I've realized that I really enjoy being outside too. Jadi, langsung aja download aplikasi dari Elsa Speak ini dengan klik linknya yang ada di deskripsi dan pin komen video ini. Kalau kamu ingin mendapatkan Elsa Pro Membership secara gratis, kamu bisa ikut saja giveaway dari Elsa Speak. Dengan pertama, follow akun Instagram dari Elsa Speak Indonesia. Dan kedua, tuliskan alasan kamu kenapa kamu ingin mendapatkan Elsa Pro Membership di kolom komentar video ini. Dan kamu akan bisa tahu pengumuman pemenangnya di video yang akan saya upload pada 30 Agustus di YouTube channel Andrian Permadi. Kita lihat bagian kosongnya. Di sini kita menemukan kata-kata sebelum bagian tersebut adalah Brooklyn Bridge. Brooklyn Bridge ini adalah noun phrase yang berfungsi sebagai subjek. Nah, apakah di setelah bagian kosong tersebut ada verbnya? Ternyata ada, ada took sebagai verb. Nah, bagian kosong ini, biasanya kalau di dalam soal TOEFL, kita akan menemukan pola seperti ini. Noun, preposition, noun, lalu nanti akan bertemu verb. Nah, noun preposition noun ini, noun yang pertama, itu akan berfungsi sebagai subjeknya. Lalu, noun yang kedua itu akan berfungsi sebagai objek dari preposition ini. Jadi kita perlu menemukan di sini karena kita sudah menemukan subjek The Brooklyn Bridge dan took sebagai verb, maka kita perlu menemukan preposition dan noun seperti itu. Kita lihat D, which ini adalah conjunction, New York noun sebagai subjek. C, it adalah subjek, is adalah verb, New York. Dan in, keterangan tempat atau berfungsi sebagai object of preposition. Is adalah verb in New York, keterangan tempat, object of preposition. Sedangkan di sini kita hanya memerlukan preposition dan noun. Makanya jawabannya A, karena in berfungsi sebagai preposition. Lalu New York adalah noun yang menjadi objek dari preposition in. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Kita lihat bagian kosongnya, lalu kita lihat kata-kata sebelumnya. Akan ada kata "jeans", yaitu subjek. "Control" adalah verb. Setelah bagian kosong tersebut, kita menemukan juga adanya "we" sebagai subjek, lalu "inherit" sebagai verb. Nah, kita perlu menggunakan pola subjek verb, conjunction subjek verb. Karena apabila kita menemukan kalimat di mana subjeknya itu muncul lebih dari satu, atau verbnya muncul lebih dari satu, seperti di kalimat ini muncul dua subjek dan dua verb, maka wajib harus ada satu conjunction, atau kata penghubung, atau satu connector. Nah, kita coba lihat dulu di pilihan jawabannya, mana yang berfungsi sebagai conjunction atau connector. Di setiap jawabannya ternyata ada konektor atau conjunction. Day, oleh karena itu, coba kita lihat urutan kata setelah bagian dan sebelum bagian kosong tersebut. Di sini, sebelum bagian kosongnya ada the physical. The physical itu adalah adjective atau kata sifat, mengacu pada teori word order atau urutan kata. Apabila ada adjective, kemungkinan kata setelahnya adalah noun. Berarti kita perlu menemukan kata pertama dalam pilihan jawabannya yang merupakan noun. Nah, di sini, kata pertama yang merupakan noun di pilihan jawabannya adalah traits. C dan D. Kita coret terlebih dahulu pilihan A dan B. Nah, setelah itu, karena we inherit ini adalah subject verb, maka kita perlu menemukan sebelum we tersebut, conjunction. Nah, yang kita bisa lihat di sini, pilihan C adalah pilihan yang benar. Karena debt tadi adalah conjunction yang menghubungkan we inherit. Lalu traits tadi, itu adalah noun yang dijelaskan oleh the adjective physical. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah C. Let's go to number five. Kita lihat bagian kosongnya. Sebelum bagian kosong tersebut, kita menemukan dan sebagai adverb dan "n" sebagai conjunction. Nah, sebelum conjunction tersebut, kita sudah bisa menemukan adanya indigo sebagai subjek, lalu "can be extracted" sebagai verb. Nah, kalau kita sudah menemukan subjek verb, lalu ada conjunction, maka kita harus menemukan subjek verb dari conjunction ini. Setelah bagian kosong tersebut, hanya ada prepositional phrase, di mana ada kata-kata yang ditandai dengan preposition to. Oleh karena itu, bisa disimpulkan kita perlu menemukan jawaban dengan pola subject-verb. It sebagai pronoun hanya bisa menjadi subject. Using adalah present participle atau verb ing. Using it, present participle, verb ing, dengan uh, subject. Dengan it sebagai objek pronoun. Oleh karena itu, jawabannya adalah D, karena it berfungsi sebagai subject, Lalu, can be used berfungsi sebagai verb. Right, let's go to number six. Baik, kita lihat bagian kosongnya. Setelah bagian kosong ini, kita menemukan preposition in. Karena kita sedang mencoba untuk menemukan subject verb, maka kita coret saja noun setelah preposition tersebut. Setelahnya kita menemukan adanya spans, verb. Kata-kata setelah spans di sini, kita tidak menemukan adanya subjek dan verb kembali. Di mana kalau hanya ada satu verb, maka kita perlu menemukan satu subjek Three average grades. Grades memang adalah plural noun yang bisa berfungsi sebagai subjek. C. There are three grades. Ini adalah subject verb dalam bentuk inversi karena ketika kita memakai kata there maka subject verbnya akan terbalik. Dan di sini kita berusaha untuk menemukan subjek saja. Jadi kita coret C. The third grade is average. Ini adalah subject verb. Kita coret juga. The average third grader, ini adalah noun yang bisa berfungsi sebagai subjek. Nah, kalau kita lihat dua pilihan ini, kita perlu mengetahui makna kalimat yang ditanyakan di nomor 6 ini ya. Nah, spends menghabiskan 900 jam per tahun di dalam kelas. Nah, untuk yang menghabiskan 900 jam di dalam kelas, itu hanya bisa dilakukan oleh the average third grader atau siswa, kelas 3, rata-rata siswa kelas 3, sedangkan makna D itu adalah grades nilai, sedangkan the average third grader adalah siswa kelas 3, atau peserta didik kelas 3, seperti itu, itu arti dari third grader, so the answer for number six is A. Kita lihat bagian kosongnya, kata-kata di belakang atau sebelum bagian kosong tersebut, kita bisa menemukan adanya researchers, subject, have begun adalah verb. <coughs> Studying ini adalah gerund, atau atau bisa kita katakan kata kerja yang dijadikan kata benda, lalu what adalah conjunction, yeah. is adalah verb. Nah, kalau kita memakai pola subject-verb, conjunction, subject-verb, bisa kita simpulkan bahwa di sini yang hilang adalah subjeknya. Baik. Kalau kita lihat pilihan jawabannya, it adalah subjek, is adalah verb. Kita coret karena kita sedang mencoba untuk mencari subjek saja. B, the light adalah subjek. Affects affects di sini maknanya beda dengan effect dengan e ya. Karena affects ini adalah verb. Oke. Okay. Berarti kita coret. is affecting adalah verb kita coret. Nah, oleh karena itu jawabannya adalah D karena the effect sebagai noun bisa berfungsi sebagai subjek. Oke. Okay. Let's go to number 8. Kita lihat bagian kosongnya, lalu di sebelum bagian kosong tersebut kita menemukan if sebagai conjunction, lalu calcium oxide remains, itu sebagai subject, lalu expose sebagai verb. Nah, di sini ada koma. Apabila kita menemukan koma, dan di sebelum bagian koma tersebut sudah ada conjunction, subject verb, CSV, maka sudah pasti kita perlu menemukan main clause-nya atau subject verb. Nah, di sini, turning present participle atau verb in, ini hanya verb saja. Turns ini adalah uh, verb, bentuk pertama. It turns adalah subject verb. The turn, noun, bisa sebagai subjek atau bisa sebagai objek. Karena kita berusaha untuk menemukan subject verb, maka jawabannya adalah C. It turns. Right, let's go to number 9. bagian kosongnya sebelumnya kita menemukan some early batteries itu sebagai subjek batteriesnya sebagai plural noun berfungsi sebagai subjek early adalah adjective lalu some adalah quantifier atau determiner use sebagai verb ya di sini kita sudah menemukan subjek verb concentrated nitric acid ini sebenarnya concentrated ini adalah adjective. Lalu nitric acid-nya, acid sebagai noun dan berfungsi sebagai objek kalimat ya. Setelah bagian kosong tersebut kita bisa menemukan adanya gave sebagai verb. Memakai pola subject verb atau SV, CSV kita sudah menemukan satu subjek dan dua verb. Oleh karena itu kita perlu mencari yang hilang yaitu conjunction dan subjek seperti itu. Yang A, day itu hanya subjek saja. Dan day itu adalah adverb dan day sebagai subjek. But day ini adalah conjunction dan subjek. But they had ini adalah conjunction subjek verb. Jawaban yang paling benar yaitu C karena kita hanya perlu conjunction dan subjek saja. Sedangkan kalau D, kalau kita pilih D, had gave itu bentuk verb phrase nya kurang tepat karena harusnya had given. Maka itu jawabannya adalah C. Kita lihat bagian kosongnya. Sebelum bagian kosong tersebut, kita bisa menemukan adanya the sound sebagai subjek. Nah, di kalimat ini uniknya sebenarnya ada dua dependent clauses dalam bentuk reduce clause. Pertama, saya tunjukkan dulu main clause-nya yang mana ya. The sound ini sebenarnya verb-nya adalah involve. Oke, okay. jadi yang di tengah subjek dan verb ini adalah dependent clauses dalam bentuk reduce clause. Pertama, produce. Produce ini sebenarnya awalnya dari which is produce. Dalam aturan reduce clause, conjunction dan subject dan be itu akan dihilangkan. Maka tersisa past participle, produce dalam kalimat ini. Seperti itu. Nah, sebenarnya di bagian kosong ini juga muncul reduce clause. Lebih tepatnya reduce adjective clause. An object ini adalah noun. Lalu noun, apabila ada clause yang muncul, CSV yang muncul setelah noun, itu biasanya adalah adjective clause. Nah, di sini sebenarnya klausa awalnya itu adalah which Fiberts. Ini adalah adjective clause, which sebagai conjunction yang juga berfungsi sebagai subjek. Fiberts adalah verb. Namun, karena tidak ada bentuk CSP di pilihan jawabannya, maka kita perlu memilih bentuk reduce clause-nya. Reduce clause dari which vibrates itu menghilangkan conjunction subject, dan otomatis vibrates yang berfungsi sebagai active verb, atau kata kerja kalimat aktif itu akan otomatis berubah menjadi vibrating. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. lihat bagian kosongnya. Pada bagian kosong tersebut kita bisa menemukan ada verb sebelum bagian kosongnya. Kita bisa menemukan adanya subjek dan verb. Sebelum koma ini ini adalah prepositional phrase karena ditandai dengan preposition prior, jadi kita hiraukan saja. Di sini kita sudah menemukan satu subjek dan dua verb. Oleh karena itu, kalau memakai pola SV CSV Subject, verb, conjunction, subject, verb. Maka kita perlu menemukan conjunction dan subject yang hilang di sini. D, while patiently. While adalah conjunction. Namun patiently ini adalah adverb. During the patient. During ini adalah preposition. The patients ini adalah noun dalam bentuk possessive. The patient felt adalah subject, verb. Oleh karena itu jawabannya A, cara cepatnya seperti biasa lihat bagian kosongnya sebelumnya kita akan bisa menemukan what what ini berfungsi sebagai conjunction sekaligus sebagai subjek oleh karena itu kalau sudah ditemukan conjunction dan subjek kita perlu mencari verb nah setelah bagian kosong tersebut kita tidak menemukan adanya verb oleh karena itu kita perlu mencari verb dalam bagian kosong ini nah happening adalah present participle atau verb ing, jadi bukan main verb, the happening bisa sebagai gerund atau sebagai adjective, has happened, ini adalah verb, lebih tepatnya has plus present participle, past participle, atau kata kerja bentuk ketiga, about happening adalah, about adalah preposition, happening adalah adjective atau gerund, tergantung, di sini kita mencoba untuk menemukan verb saja, oleh karena itu jawabannya adalah C. Kita lihat bagian kosongnya. Nah, sebelum bagian kosong tersebut, kita akan menemukan because of. Because of itu bukan conjunction. Because adalah conjunction. Namun kalau kita menemukan because of, itu adalah preposition. Nah, seperti biasa, kalau kita menemukan preposition, maka kata yang akan muncul setelahnya itu adalah noun. Nah, ketika menemukan noun, akan ada beberapa kata yang mengikuti noun tersebut. Beberapa kata yang wajib mengikuti noun adalah Adjective Adjective itu Perlu menjadi kata yang pertama mengikuti noun Kata sebelumnya akan bisa muncul adverb Word order untuk noun Diikuti oleh kata-kata lainnya itu adalah seperti ini Noun diikuti adjective Lalu sebelumnya diikuti oleh adverb Nah karena kita menemukan preposition di sini, maka kita perlu menemukan noun dengan kata-kata yang mengikutinya. Di sini, kita bisa lihat yang A, the association, ini adalah subject, was imagined adalah verb, bukan ya. Associate itu adalah verb, the imagination itu a noun, mungkin sebagai objeknya. Imagine the association, imagine adalah verb, the association sebagai noun, kemungkinan bisa menjadi objek. Berarti jawabannya D karena association ini adalah noun. Imagine sendiri itu adalah adjective. Dan bersama mereka akan berfungsi sebagai objek dari preposition because of. Disebut juga sebagai object of preposition. Kita lihat bagian kosongnya, sebelum bagian kosong tersebut kita menemukan adanya subjek ayah, is third, itu adalah verb, with preposition, er, rather, itu adalah noun, sebagai object of preposition, kita coret saja. Nah setelah koma ini, kita bisa menemukan kemungkinan besar harus conjunction subject verb, mengacu pada pola subject verb, conjunction subject verb. Kenapa kita bisa menyimpulkan, harus menemukan conjunction subject verb? Karena mayoritas pilihan jawabannya itu memunculkan verb. Oke, okay? jadi coba kita temukan conjunction subject verb yang benar. Which deflecting itu tidak tepat karena which sebagai conjunction dan subject tidak bisa langsung memunculkan present participle atau verb ing. The flex ini hanya verb saja sedangkan kita berusaha menemukan conjunction subject verb. If the adalah subjek dan verb. Nah, karena itu jawabannya D karena which adalah salah satu conjunction atau connector yang berfungsi juga sebagai subjek, Lalu the adalah verb. Oleh nah, karena itu jawabannya adalah D. Question number 15. Kalimatnya memang panjang ya, tapi sebenarnya cara cepatnya adalah melihat bagian kosongnya, lalu melihat kata apa sih yang ada di dekat bagian kosong tersebut. Di dekat bagian terse kosong tersebut, kita bisa menemukan preposition into. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, setelah preposition itu akan muncul noun dengan kata-kata yang mengikutinya, yaitu adverb, adjective, tapi yang paling penting adalah noun. Nah, langsung saja kita cari mana noun di pilihan jawaban ini. The air flows, air ini sebagai subjek noun, flowsnya sebagai verb. The air is flowing adalah subjek, is flowingnya adalah verb. Flows adalah verb, the air adalah noun yang berfungsi sebagai objek. Yang satu-satunya berfungsi sebagai noun phrase adalah B, the air flow. Klik video ini untuk meneruskan latihan menjawab soal TOEFL Structure nomor 16 sampai dengan 40. My name is Andrian, and I'll see you around. Bye-bye.